Nhà Ada yang tau gak, rumahku Taipei, guys. Ini masih di lantai bawah. Jadi, yang aku bilang tadi, sebelum jajaran warung-warung makan Indonesia tuh kita melewati toko mainan atau game-game yang barusan, ya. Nah, sekarang aku ada di rumahku Taipei. Di sini banyak banget, loh, ya, uh, hijab gamis. Pokoknya, kalian gak usah khawatir. Kalau yang bisa keluar gitu, kan, gak harus pesan online. Di sini lengkap banget. Ya, aku kasih tau kalian ya hmm. nah di sini aku tuh dulu juga sering banget dan inget pertama kali beli gamis di sini aku ikutan lomba video yang di Taichung <laughs> pengalamannya seru banget loh guys <laughs> jadi aku kan gak punya gamis pas gitu mau ikutan lomba video sampai nungguin toko ini buka terus langsung aku pakai <laughs> Alhamdulillah juara satu Disitu kan di indeks Dan dapat berapa ya Kalau nggak salah <coughs> Juara satu Waktu itu kan totalnya 24.000 nt Oke okay. Makanya aku tuh berkesan banget gitu ya Sisanya juga baik banget Dia tuh fast respon Kalau kita online Kalian bisa cari di Facebooknya itu ya Rumahku Taipei Dan N Hijab kayak gitu Jadi lengkap komplit Mau hijab-hijab seperti ini guys mau panjang mau yang kotak pas kayak gitu kan tuh bagus banget <tuh>, tuh ini mah katanya mau cari gamis tetap aja <tuh> ayo kan buat lebaran kamu itu di situ loh san di sini nih orang juga kalau beli gamisnya di sini kok Mumpung buka loh, kirain malah nggak buka, nggak tanya buka. buka. Nah. Tidak, tiap hari buka oh tiap hari juga buka. Huh. Udah lama sih se. Hah? Uh, ini kebalian Aku sih di Taipei. lagi jalan-jalan main. Oh, uh, libur, kita liburnya bukan weekend. Iya <gir> <gir> <gir> yeah, nggak boleh weekend. Punya restoran bosnya jadi nggak bisa, nggak bisa libur ayo san belanja san CC emang nggak dateng ya CC datengnya 1 minggu 1 uh, minggu aja yeah, dulu hmm. itu <laughs> Jadi, satu lagi. yang di itu ya satunya Sebelum. tuh di 24 putokannya yang deket ya Ini ada aku lagi nemenin. Biar enggak itu, lebaran kan. Eh, kok kamu ini makanya punya Yang Yang pink itu. Ya iya rada. Modelnya mirip loh. Lihat deh. Iya, cuma warnanya aja losan. Sama yang Iya, modelnya sama. Modelnya sama. Iya bener aku warnanya agak ungu. Ungu itu pink. <laughs> Ini yang Aduh, kenangan yang pertama itu ke Taichung <laughs> Ini best seller banget kan? Iya, pas lho, waktu keluar pas Waktu oh, itu seluruh. bulan puasa Toponya pengen menjelang lebaran juga Ikutan Iya, bagus sih Bagus, Lalu. emang mbak juga kan kayak gitu masih modelnya apa tuh Warna-warnanya tuh <laughs> Kalem memang warna-warnanya tuh jadi seneng Dulu tuh ada yang ungu Terus itu pokoknya emang warnanya kalem banget Tuh ada yang Jessie kan Itu produknya Jessie Jessica Songkar. <coughs> kalem yang tadi Aku dari sini ya Aku coba dari sini guys Tuh jadi Katanya uh, mereka tuh tiap hari Buka Ya, jadi nggak harus Sabtu Minggu, tapi bukanya agak siang pukul satu guys. Kalau kalian kesininya Sabtu Minggu itu lebih awal, biasanya jam 11 juga udah buka. Tapi saya kan sibuk uh, ada toko satu lagi di Nehu. Jadi di sini yang di Taipei-nya di lantai B1, kalian bisa lihat itu kan, ya 24 petokannya. Tuh, Pokoknya di sini lengkap banget guys. Kalian biasa pesan online, takut nggak uh, amanah sellernya. Kalian bisa langsung ke sini tuh. Pokoknya dijamin puas banget. Serius bahannya tuh bagus banget. Aku tuh udah sering banget beli sini ya. Sempet uh, mau ikutan lomba. <laughs> Itunya memorinya pada kapus ini beliin. Ada Indop. Pak <laughs> Ya apa gue, ya, apa gitu yang pernah belanja di sini. Halo. Halo. Guys, kembali lagi ke sini. Di rumah aku Taipei pokoknya lengkap banget. Lengkap banget, kalian gak usah khawatir. Ya. Ada jeans nih ya, maksudnya baju lengan panjang model jeans gitu kan. gamis gamis, bagus banget loh. Bagus bagus, kalian bisa lihat ya. Kan di sebelah sini juga kamu belum melihat loh. Eh, ini mukena ya, cek. Eh, ini mukena bukan? Kan mukenanya bagus bagus ih iya, iya, halus banget ih iya ih iya, iya, iya, iya. banget ya sok sok kok jadinya aku yang pengen kamu mengajakku sebelum gajian san itu salah besar <laughs> mas, mas. Mas, ya. Lihat. ini udah e, sebentar lagi ramadan kalian pasti membutuhkan ini ya kena ini sumpah bagus banget bahannya gitu loh guys Adem ya, jadi kan kebanyakan kan e, banyak, bukan ini ya. Maksudnya yang gak real pick gitu kan, gambarnya bagus, pas udah nyampe gak sesuai dengan yang kita harapkan nih. Kalian bisa datang langsung ke sini, soalnya bagus banget semuanya tuh dijamin deh. Kalian gak bakalan nyesel, lembut banget gitu loh. Okay. Ini ada hijab serut tipas minaknya. Model tali ya, di sini 2 picis 400 cm. Tuh, tuh kalau untuk beli satuan 230. Tapi kalau belinya 2 2 ini, 2 kerudung tuh dapat diskon. Lumayan banget kan? Bukan lumayan lagi, ini udah keren banget loh diskonnya lumayan 60 NT. Tipas Banyak banget warnanya. Tuh, ada yang denai juga. Terus sungkar. Denai new collection. gus bagus ya. Mana? Mbak belum lihat. Ih, cantiknya. Bagus rasanya. Ini kerudungnya di sini ada ya. Iya. Ke, enggak emang panjang. Lupa jadi pakai yang nah, itu. Pakai iya. Pakai i, bagus banget iih, <laughs> Bagus. Ini kerudungnya bisa ini ada yang model ini model tali. Terangkan. Banyak biasanya pakai sejuta atau pasmina. Emang nggak mis kan gitu so nanti di fotonya kan, kan bagus di kayak megar gitu. Enggak apa apa, Sorry, nggak apa, -apa. <laughs> tuh Susan lagi ini loh guys. So nanti manis, mbak satu San. Kalau manis, manis Maksudnya ini di... kerudungnya dua lagi tuh. Nah, eh iya bagus loh. Di tapi keputih nggak ini bagus ya kayak mbak kan itu pink yang ini ada lagi san belakangnya tuh kalau pengen tuh, yes. tuh ada model yes. tuh yes. yang yes. gelap tapi emang bagusnya ini, ini ya yang itu yang ada rendanya di atas ada kayaknya ada yang yang biasa kayak mbak tuh san terus ini di iya bagus sih ya. lagi nemenin Susan beli ini di gamis buat lebaran nanti dikasih topi kayak mbak Tusan tuh iya bagus loh jadi iya sih mendingan kurudungnya warna situ karena kalau warnanya sama semua kan rada itu ya Hah? iya kayaknya mending warnanya jadi maksudnya kalau warnanya sama semua kan nggak ini ya, nggak cerah ya jadinya making jadi tuh kelihatannya kelihatan dari depan apa nya ya kalau ya, kalau kerudung mau, mau tali mau apa kan kita bisa kreasiin sendiri susan das tadinya kan kita mau pesen dari Indonesia <laughs> tadi kita mau pesen gamis langsung dari Indonesia tapi oh, takutnya enggak keburu juga ini waktunya lagi ya. maksudnya itu apa enggak sesuai aku bilang ayo ke aja biar aku temenin oh jadi Kalau yang dari belakang, kan tinggal ke belakangin bersini? Tung aja, apa gimana? Yang banyak kalo mau pake kalung Oh itu makan panjang lah Jadi bisa kayak model kalung juga uh, uh, Kan sama <laughs> di metrin yang buat kalung <laughs> Apa sayang? Apa di model tuh Lo ada tali kan emang udah biasa sih kalau nah, ini tadi lebih ini biar simple Simple kalau yang... yang tadi lebih kayak... Memang bagus gitu loh rendanya. Hmm. Gemes kayak, bolehlah, tarik, tarik, tarik. Tadinya Mbak mau bawa yang gamis ini, cuma terpikir nanti orangnya bosen mau coba banyak macam. Wah banyak banget guys. Di sini juga Di sini menyediakan ternyata ini, connect ya, juga ini Iyi, bagus warna. banget loh ya. Ini Tuh, pink. ini dia ada dua warna ya. Konektornya tuh bagus banget Jadi kita yang pakai hijab Nggak usah khawatir ya guys Sekarang ada konektornya, Lebih simple, lebih aman juga Jadi nggak buka-lepas Buka-lepas masker Cukup diturunin Tinggal turun aja gampang Iya. ini di bagian dalam juga banyak sih mbak Iya yang modelnya banget Ini ada dua warna Di bagian sini mbaknya boleh masuk Dalam juga Kalau Bagian dalam, bagian oh bagian iya, banget. guys, banyak -banyak. tuh banyak macamnya, konektornya juga bagus-bagus ya. Ini keren banget, sumpah. Ini berapa ya? Beda-beda harganya atau? Beda -beda. toh... Kita total eh, dari range-nya dari harga 100RT sampai 250RC. Hmm, kalau yang tadi hmm. panjang ada panjangnya. Uh -uh, yang panjang tadi tuh 250. 250. Kalau yang kayak gini ini pendek atau gimana? Ini juga ya. sama ini tuh in one semuanya yang di sebelah sini. Hmm. Yang cuman konektor belakang aja tuh yang tadi putih yang ini. Sorry. Oh, cuma itu yang kecil ya. ya oh, ini, ini guys. Itu Tuh, tuh ya. ini. ini yang model biasanya yang simple. Simpel. Tapi kalau pengen yang depan belakang uh -huh. yang lengkap kayak gini panjang jadi, jadi bisa dikalungin. Jadi maskernya tuh nggak usah dibuka lepas gitu ya, tinggal turunin ke bawah atau di belakangin atau gimana gitu kan, jadi nggak bakalan hilang. Okay. Keren banget ya. Jadi ini cocok banget lah buat yang demen fashion gitu loh, jadi fashionista banget. betul guys, jadi kalau kalian pun nggak bisa datang ke sini, nah, bisa, bisa langsung uh, itu ya order online di Facebooknya Rumahku Taipei dan N Hijab, pokoknya lengkap banget di situ. Biasanya sering ngadain promo loh. Iya. Ya Jangan sampai ketinggalan, suka live juga loh uh -uh. <laughs> Oke, okay, thank you Yes Susan ganti lagi Sekarang ganti yang model tunik Tapi bagus banget loh ya Ini warnanya Bagus dan kebetulan tadi nemu kembaran Walaupun uh -huh. beda ya, ini yang model Ini model dressnya ya uh -huh. Ini gamisnya. gamisnya Kalau tadi model tunik Sama kan ya warnanya ya Mirip sih warna Rada ke dibilang ungu ya, bukan ungu <guruh> dibilang abu ya, bukan abu <guruh> belum lagi mampir ke mana-mana nih jadi nanti biar biar bisa dipakai gitu ya biar langsung dipakai sama adik aku apa sayang? hah? bagus kok, naik dulu. Hmm. lihat, busnya ke bawah, tuh, samping, apa iya tuh, depan kaca. kan Susan. Susan, Susan, lihat sini. iya, bagus kok. boleh lah langsung nanti foto di cks. <laughs> Sekarang gantian ya, sekarang gantian aku yang mau nyobain penisnya. <laughs> Oke, okay. halo hmm, guys, jelas siat gini nih yang di, aku pakai Harganya masih di bawah ya, guys. Jadi, kalau nggak salah tadi, 8008000 atau gimana? Oke, okay. gimana ini kerudungnya? Kalau beli dua, 400 cm jadi lebih murah. Kalau satuannya ini sama nggak sih? Sama kerudung tadi, sama ya? Kalau satuannya itu 230 ratus ya guys, tapi kalau dua, jadi lebih murah dapatnya 400 ratus okay. bisa lihat ya. Dia ya, aku pakai loh. <laughs> <laughs> <laughs> Udah, gara yang mana? Iya. Eh langsung <laughs> pakai aja. Halo ada di rumahku Taipei dan en hijab berada di lantai bawah di One ya kalau itu itu di 24 kalian bisa langsung sini silat banget ya seperti yang aku pakai gamis ini sama kerudungnya juga aku ordernya di sini loh jadi kalau kalian gak bisa langsung ke toko kalian bisa langsung order lewat facebooknya rumahku Taipei dan di itu ya atau en hijab semuanya sama lihat deh Komplit loh guys, ini juga. Nah, CC-nya juga ramah banget. Di sini harganya pokoknya dari di bawah seribu juga masih ada. Semuanya bagus dan aneka hijab, tergulunya banyak. Ya, jadi Pokoknya kalau ada itu ya sistem apa sih? Poin apa ya? Nanti uh -uh. Jadi kalau kita sering belanja di sini oh, ada iya. gift juga loh uh -huh. Ya giftnya seperti apa Cek? Ada apa, dompet, ada tas, ada lipstik. Pokoknya kalau ada lima poin bisa tertarik Tuh 5 poin uh -huh. jadi kita tadi kan karena pertama kali uh, baru nge-add uh -huh. juga itu kan uh -huh. lainnya jadi dapat satu poin, terus kita belanja habis dua ribu dapat dua poin. Jadi kita udah ngumpulin tiga poin. Nah nanti kalau udah lima poin kita bisa nuker hadiah loh guys. Jadi, ah. Kalau pertama kali gabung bisa dapat hadiah, kayak mbak liat deh. Dapat dua juga. loh sama adek aku, free Ya, makasih. Makasih. Ya. Makasih rumahku Taipen Hijab sukses terus ya. Sering-sering ngadain promo, ya. oke? Okay. Ya. Thank you. Nanti jangan lupa ya mampir di channel aku lanjut lagi ya ini bagus banget, banget. nih. Hmm? makanya mbak bilang kalau pergi liburan enaknya enaknya tuh bawa apa? koper. eh katanya mau beli kue dulu itu ada bagus banget loh. ada yang apa ya? Nah, bagusnya. tapi bagusnya mau beli minuman apa? ya emang kita ke atas kali. nanti kita naik taksi aja tuh itunya. oke. Okay. jadi sekarang kita mau lanjut ke CKS ya. aku mau menalin ada aku ke sana. CKS seperti apa kan kalian udah lihat di di episode sebelumnya. itu, Mbak. Mbak. Hai. Halo, halo, Mbak.